Alhamdulillah lagi, Alhamdulillah lagi, apabila diuji malah. Saya yang tinggi kamu tunda illa Habis. Ya saya hormati Ya Rahman Permintaan pada amal sana yang terwakili oleh Agustin Sabur Gunawan Yang terwarna Pada keluarga pimpinan Pemirsa Pemirsaan Alasan Yang saya hormati dalam peringatan Hari Besar Islam 1942 dan 9 Pesantren. saya hormati sempurna kehadirat Allah Subhanahu wa taala. dan salam mari kita curahkan kepada junjungan alam kepada keadilan berobat kita lihat ia di hadirin walabilal Rasulullah dan al-Tabi'i besar Muhammad sallallahu dan kita perbela yang kedua kalinya kepada keluarganya pada sahabatnya yang kepada para tabir, dan kita semua, semoga termasuk rumah Amin Amin, Amin Amin, Amin. hai, hai, Empat hai, empat Kabilah Yang terdiri dari tujuh Kabilah Yang Alhamdulillah Saya melihat Semangat Antusias dalam perjalanan itu Dan sampai saat malam ini Saat penentuan memperlihatkan Memilihatkan tarinya tadinya Sebagai inilah kabilah Inilah kabilah terbaik Inilah berpindah kegiat inilah berpindah terkembang dan saya melihat sebuah dedikasi yang sangat luar biasa sebuah dedikasi semangat, antusias untuk menjadi sebuah berjuang untuk menjadi sebuah berlombaan yang mana akan senantiasa selalu Dibilang, berbilang, berbaik Tidak Di situ, Bas Di Pendol Pesan Tidakarasa Kasih keberikanan untuk para Dibilang, berbilang Hari ini yang berbahagia Boleh karena itu Jadi, selahirlah sebuah mobil yang terbaik, beberapa pesantren alasan ini, mobil saat yang sangat luar biasa, dan saya sebut mobil itu. hanya sebagai peserta saja dan ternyata para kepalitian ya, yang antusias sangat luar biasa mempersiapkan segalanya mulai dari materinya, mulai dari penangganya mulai dari pemilihannya sangat kompak bersama untuk bersukseskan kegiatan ini oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih untuk, untuk, untuk, untuk para kepalitian sebagai ketua Selamat malam, Pak Abdul Manali kasih kecangan untuk Pak Abdul Manali Kedua, satu bulan biasa sekali untuk berperhiasi dengan para pandemiknya Oleh karena itu, di malam yang bujang ini Saatnya kalian untuk menunjukkan inilah Rabu terbaik, kemulia, kemulia terbaik kita saksikan di akhir penghujung Siapakah yang akan Menjadi pembaik di bentuk pesan saya saya. Hari ini alasannya Harusnya berbahagia Pertama hakikatnya Kegiatan ini Bertemakan Persaudaraan, persatuan Makanya dikemas dengan Setiga persen Dikemas sebaik mungkin Ada dua mata perlombaan Ada perlombaan Mengasah akil, kalian mengasah adu kalian mengasah perangkat kalian. dari samping lain ada sebuah perlombaan kesatuan bersamaan. Berarti sebuah disiplin terlihat dari siang bahwa ada yang jongkok jongkok, ada yang dipandu oleh satu orang untuk memasukkan paku, ke dalam botol hingga sebuah kebersamaan kompakan itu salah satunya menunjukkan bahwa santri berada di sana, alasan harus bersatu ke untuk mempertahankan agama Islam. Di sisi lain, ada juga kegiatan yang penting berulang di seminan. sedikit saja tidak disiplin, otomatis di situ kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, merupakan sebuah wasilah santri, satria, pesantren santri alasangan, harus betul-betul disiplin dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini yang perlu teranggirakan. Untuk yang terakhir, tunjukkan ada perpohonan selaku dari budaris dan laksana ada permohonan untuk Dewan Kiani atau Dewan Budaris dari pimpinan Pondok al Tenangwasa untuk menutup acara ini dengan secara resmi dimohon dengan sangat jadi untuk menutup kegiatan ini kepada beliau yang terhormat Alustad saling Budaris untuk menutup. Ia akan di besar pusat daerah asal ini. Akhir kata, catatan putih. Gembira-gembira di pasir kecil. Tidak akan menjadi sebuah buruh. Tanpa ada sebuah gembira-gembira kecil yang bersatu untuk menjadi sebuah buruh. Selamat untuk presentasi, selamat sebuah generasi, menjadi seorang penerasi maju di masa yang akan datang. Saya kata, asalamualaikum warahmatullahi